itu Davi. Davi, Davi, Davi. kita langsung aja ke. Oke. Okay. Nah jadi kita gantian-gantian main, terus Davi, terus Neng, terus Naya, terus Diana. Nah, Kalau mainnya itu yang gak bener harus makan ini. Kalau mainnya kalah atau gimana pun di game Among Us harus makan ini ini mentah-mentah ini btw kameramen yang, ya? yang pas makan itu yang pas makan seblak di kolom subscribe channelnya Naila oh aku imposter gila jadi kayak aku jauh gila gila gila Mam, mam, adieu, ah. ah, adieu, ini lucu Aku kan? di mau di, mau Aku takut Halo guys, ke sekolah di channel dua Mim atau Youtube Davi. Jadi kali ini kita akan bermain ambungas Dan ada hukuman juga buat nyangka Jangan lupa subscribe jika gak mau Share video ini dan komen Halo guys Kees di channel Nah ini kok di tobekin, Nek ayo Ini plastiknya baru nanti Bikin-bikin ini Halo guys, selamat channel ini. YouTube dan me. YouTube berani banget, YouTube okay. uh -huh. Atau mm -hmm. dan YouTube masih dan masih menjadi coach. itu, kamu harus -hmm. bertanya Kita langsung saja di channel ini bersih, vlogging berkompetisi, horror, dan game, dan ASN-nya. Iya, sama ya. jalan-jalan, tapi ya. gak papa. juga tentang ilmu, makanya dan info, makanya subscribe channelnya. Iya, subscribe, like, share, dan like atau youtube David Bell, nah, atau Dari, dong. nah. Uh, masih ratusan. Seperti apa? Seperti Oke, kita langsung aja. Ini kok aku. Akunnya hmm. vanika reiki siapa? Hmm. Hmm. Hmm. kayaknya oke nya HP Naila kali ya HP Ibu. Ini loading banget. Jangan pakai WiFi. Eh, ya, jangan pakai WiFi. Da. Nah. itu YouTube Davi. <tuh> Sini, lihat. Nah. nah jadi di sini udah empat kali ditonton ternyata sudah ada tiga orang atau empat orang yang nonton di waktu satu jam yang lalu ya tadi hmm, baru diupload nah, nonton dulu yang ini sama banget Ini ya, lembut banget sih oh yang like dua oke okay. banget oke okay.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 baik ke balik, ke, hmm. ayo semangat ya gitu, bukan uh, kesana, ada uang, kok lama uang. banget, uang. hei, oh. uang. Uang. kita kan kemarin kita mainnya private, nah, uang. kan kemarin udah kita udah ngerjain tugas nih, nah kita sekarang online, online. Eh, ini btw kameramen yang pas makan itu ya, yang pas makan sebelak di kolom subscribe channelnya Naila Terus ini yang ngebantuin ya, uh, untuk channel ini subscribe channelnya Ayano. Zeri. Ah, jadi kalian tulisnya bukan Ayano Zeri tapi Ayano Zeros Z, terus R terus C udah gitu. Terus beri yang publik. Indomama, Indomimi, Mama. Mama. <laughs> Indo Indomimi. Indo. Indo Oke okay, kita langsung Indo. aja. Ini player kita kesini. Uh kita langsung main aja boy. Iya yeah. yeah, boy. Yeah. Ah. Gak apa-apa lah, gak apa warna ungu. <laughs> <Gak papa, laughs> kita mabar warna guys. Iya yeah, kita mabar. Warna <laughs> warna. Uh satu. Uh warna. Warna. poster, Kita Ini, iya. Dimana sabuk kage? <tuk> sabuk eh, sabuk yang sendiri. Oke. Oh, ya. ini aku yang main kita jalan-jalan tuh -jalan. kamu uh, iya cidan cidan nggak bisa cidan nah, mah nggak bisa masih kecil diangkat uh, uh. nah ya jadi tiga orang, tiga orang aja lah aja tiga locker room oke apa itu, itu. Ah, ini locker room gitu aja what apa kenapa tadi Dapi bilang apa ini locker room Oh ya. enggak kasar. Kasar Itu tadi ngomong-ngomong kasar gitu. Dia bilang, bilang iya anjir. Nih, ini aku imposter. Wah, sumpah deh. Mm. Ih, dikirain aku. aku... Oke, bukan. ya Hmm oh aku imposter gila, si kain abu kau meh gila gila gila, jam gila, mam tuh mam, adiung diung, ini lucu coklat. Nih, oh, mau dikuarin ya bikin aku tato dibaka hmm. okay. semongko siapa semongko ah, sayang mamanya serius. bukan gemong tapi <laughs> akhirnya kita bisa online ya di Indomama di hmm. <laughs> online Indomana. Indomama Indomama Indomama Indomama Poting in In Oke okay, 60 8 7 6 7 52 51 Oh ini Ada ya 100 100 detik Berarti Artinya satu uh, menit 40 detik ya. 40 detik kayaknya. Satu menit setengah, dua menit lah kayaknya mah. Nah, kayak itu. Kabel diskusi gitu. Andin, <laughs> yeah. What mah ini, ini siapa nih? Aku imposter ternyata Ken eh, guys, kita caranya gimana? cara main game Ih, jangan, jangan, jangan. ini, jangan-jangan dia, kan kita, imposter 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, Nah, kamu player apa ya tangan, tangan. kamu sabotage ya ini, Tiga bisa iya sama empat. itu Tata, palu -palu ini kaki di? nah, akhirnya Asuh. Asuh. tuh tuh tuh tuh no, tuh waduh waduh waduh sakit terus ini sabu hmm, sabut lagi sabut lagi dapat lagi oh iya, cara membatalkannya sama-sama kan suasana tenang cuman. Oh. Ah ya coba coba coba. K. Hmm. Hmm. Et mati reporter diskus. Ya diskus. Hmm. Oh, cuman 5 detik ternyata cuman 10 detik. It, ini aku masih... main sama siapa sih? Grup yang lainnya ini online, guys. Dari beberapa negara. Ya. Hmm. Wow uh, panjang banget gila 2 menit uh. ah. oh. Naila kemana Naila? Sini Naila disini Geduk Naik Masih nyala coba Naik keluar masih nyala enggak gua punya. Coba lihat kameranya kadang-kadang kok diambil nanti masih gambar toh bukan kayak gitu nih dicek aku di sini ya dah yuk yuk ulang lagi yuk ini berapa detik oh lama banget sih video apa sih gabut kayaknya mah yuk gabut Gitu Gabut lagi Gabut cari Eh Ini Oh jadi kemarin Mere. tuh aku jadi crewmate Sekarang jadi imposter gitu Mereka. Jadi penjahat Mereka. Soalnya disuruhnya jadi penjahat sumpah Jadi beneran Kenapa jadi imposter juga Imposter Mereka. itu penjahat Itu beneran beneran Aku pengen jadi crewmate gimana ya Aku pengen artinya lama banget sumpah semongkok <girai> siapa sih itu orang Mal luar memiliki. negeri atau gimana cuman mamanya itu Wi you Wai Oke. Okay. Hmm. Minwas da Min huh? Oh, kitab H HP A01 Momai. Jadi kalau kalian beda mainnya Tuh gimana Ya mungkin itu karena HPnya ya, HPnya A01 Momai. Momai. Momai. Akhirnya bisa guys Online guys I had the dream He got everything I wanted But wake up And my eyes uh, I Maksudnya yang kalah, makan itu ya makan, makan, Makan itu makan ini, nih. bawang ya makan bawang. <tuk> ah, enggak suka bawang. Oh, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, Konyol, Apa sih? Lama banget fotonya. Sumpah, lama oh, guys. ini ada badu ada love everything. I love everything. Dia I, still the one to my own. I love everything. I love tingettingting tadi kita jadi kumet jadi yang kalau ada masalah itu biasanya sama impostor jih, kan, tadi nanti neng main nah terus bolak balik kan tadi neng udah ngebetulin ke itu ke elektreal nah neng pengen ngebetulin yang lain ama Krumet kumet ya neng kumet kan neng abis ngebetulin itu tuh Betul ruangan elektrial nah Terus pas naik eh kok ada di elektria lagi Masalahnya naik, betul pilihan-pilihan ya, ya, impostor 2, satu 1 Kala defeat Kalah Kisit itu kalah ya? Atau menang? Kalah Kalah, guys. Kalah. Sekarang aku. Sekarang aku. Aku yang main ya. Nah, sekarang aku yang main. Ini guys? Yang mau main apa publik Iya, publik ya. Naik pilih apa aja di sini tuh, ada viewer ada. Das bo yang cream. Kan tinggal gampang lah. Ayo pilih aja. Aku nah, pilih Queen. melakukan sabot lagi nah, masalah hok neng pilih yang mana? yang killer yang killer hok maudin aja neng udin hmm. ayo udin <laughs> terus neng kalau imposter neng oh, mm. oh abis abis kayaknya cukup untuk video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen comment karena itu gratis dan nanti.